Dalam pak keblok Jawa banyak orang meninggal dan hampir tiap hari bahkan uh, setiap hari di kampung saya sendiri ya, ada aja yang meninggal entah satu, entah dua atau tiga atau kalau, kalau kalian nggak percaya uh, silahkan silaturahmi ke saya satu hari atau dua hari lah pasti ada uh, orang yang meninggal mungkin di kampung-kampung lainnya mungkin seperti itu ini adalah pak keblok. back to channel Ratu Bidadari TV Channel dukun kondang idola sejuta umat uh, Kayaknya pembahasan kali ini Saya tertarik untuk membahas uh, Pak Geblut Tanah Jawa Dimana saat ini Sekarang lagi marak Dan fenomena alam ya Bukan fenomena alam Entah ini fenomena apa ya Yang uh, beredar di masyarakat kita Bahwa uh, Kayaknya hampir tiap hari ya Hampir tiap hari itu orang meninggal Hampir tiap hari orang meninggal Dan termasuk di kampung saya Hampir tiap hari ada aja orang meninggal Entah satu, entah dua, entah tiga Mungkin di daerah-daerah kalian, di kampung-kampung kalian, di desa-desa kalian Mungkin juga sama kejadian seperti itu Mungkin sama di tahun 2021 ini ya mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin untuk khususnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk para subscriber Ratu Bidadari TV tolong absen. Jika memang di kampung kalian, di kota kalian, di daerah kalian mengalami pagebluk atau mengalami eh, tingkat kematian agak besar, silakan kalian komen biar kita bisa absen seperti itu. Jadi fenomena seperti ini itu sudah ada sejak eh, zaman bah bah kita dulu. Karena saya juga diceritain, diceritani lah sama Mbak Buyutku. Jadi pak gebluk, ini istilahnya pak gebluk ya. Jadi orang meninggal itu maksudnya tiada henti itu sudah ada sejak. Nah kemarin di konten atau video kemarin kan saya berjanji gimana sih cara menanggulangi menanggulangi Pak Gepluk ini ya ya kalau ini kan berdasarkan para leluhur dulu itu kalau masa-masa Pak Gebelok itu selamatan yaitu selamatan desa selamatan deso ya, itu selamatan sakral entah eh, bikin nasi kuning atau nasi tumpeng segolong-golong atau apa nasi ponar jenang sengkolo dan lain-lain gitu loh. Jadi selamatan satu desa atau satu kampung itu mengadakan ritual selamatan Jadi biasanya yang ritual itu adalah orang-orang biasanya tokoh adat atau ketua ketuanya disitulah atau orang seseorang yang memiliki kemampuan spiritual ataupun supranatural atau sesuatu seseorang yang dituakan atau disepuhkan, gitu. Lah biasanya selamatannya di mana ya? Selametannya biasanya biasanya itu gak, biasanya di bunden, bunden, tahu bunden enggak? itu biasanya kayak pohon-pohon besar yang disakralkan atau di makom atau biasanya dikali kali. Orang selamatan biasanya dikali kali, di masjid, di tempat ibadah juga gak apa-apa, seperti itu. Dan uh, para leluhur leluhur kita dulu, zaman dulu untuk menanggulangi atau penangkal uh, pak gebluk ini dulu itu bakar menyan. Jadi di depan rumahnya itu dikasih arang, arang, arang, arang tawarang arang, itu dibakar terus dikasih menyan atau bakar dupa. Jadi ini cuma tradisi aja, ada budaya. Jangan Jangan ngomong sirak sirik. Kalau kamu sirak sirik, gak usah bahas di sini. Ya, ini budaya, ini leluhur leluhur kita dulu bakar menyan, bakar dupa, uang jawa kutu, ileng jawa nih, kutu ileng kalau jati dirinya. Jadi pada dasarnya kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk keselamatan. Ya. Buat teman-teman untuk e, semacam penangkal ya ini budaya dari leluhur atau warisan dari leluhur Silakan kalian untuk e, bikin jenang sengkolo atau selamatan nasi kuning ya Atau kalian bisa bakar kemenyan atau bakar dupa di depan rumah Gak apa-apa ya Gak apa-apa untuk menghindari sengkolo untuk menghindari halak untuk menghindari energi kita untuk menghindari uh, fenomena-fenomena pakum blok ini semoga uh, rezeki kita dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Esa oke okay? jangan lupa like, subscribe, and comment kalian kepingin saya bahas apa silahkan komen di bawah ini ya oke okay.